pertama keluarga besar dari pemerintah desa garangan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman komunitas sunminatur yaitu Pak Kuyupan Bribeni Tonggo di sasih Tuharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Pondok bukulis saking Polres maling monggo eh engkang Subang swantun maling dikadang-kadang Polres monggo pamit monggo pamit pergi ya wah kita sambut Pak selamat dari Polres Polokuler Monggo, monggo yang diberi jalan, diberi jalan, monggo ah, artisnya naik ke panggung, diberi jalan, monggo pak, dia menang, pak, monggo diberi jalan, diberi jalan, yaitu wisata religi larangan, ah, monggo, selamat, ah. monggo, wanita, <laughs> seorang vokalis, Ikaw Miji Saking Lawada, asli kelahiran Pak Tomur, Balong, Ponorogo. Ya, asli kelahiran Tatung Balong Ponroko yang sekarang berada di Polres Ponroko. Nah, terima kasih kepada teman-teman dari JCOM nah dari Jambon yang buat apa? <tose> <Yeah. tose> <itu, flink> <tose> Ganteng-ganteng bulan saking <laughs> Galing ton Saking pilihan jambon ha -ha. Jambon